dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia mengenai idola kesayangan kita Menemani santai siang kalian saat ini bagi bina Kumi, hubungan informasi terbaru Dan pastinya kabar spesial dari Lesti Kejora Di kabar pertama persenai bagi kita lihat di sini ada kabar mengenai acara konser Betrang Peto, venue-nya sudah di, dikunjungi oleh banyak orang, penonton, dan ada juga pengisi acara lainnya persahabat ya. Ini sudah ramai banget venue untuk konser Betrang Peto, kita lihat persahabat ya, keasikan para penonton, Masya Allah, lagi joget persahabat ya. joget bareng, seru banget ya, Masya Allah. Apalagi kalau ada penampilan, Bunda Lesti Kejora pasti bakal heboh dan sangat ramai banget. Sudah kangen, sudah rindu para penggemar untuk menyaksikan penampilan Lesti Kejora di acara konser Betrang Peto hari ini. Masya Allah, sudah ramai banget ya untuk di... Lokasi konsernya betram Petodo, angkat yang terbaik untuk Bunda Lesti. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan sukses untuk hari ini. Amin. Kemudian juga persoba di postingan Ari Tuang. Ada sebuah postingan Lesti Kejora yang sedang bernyanyi, Masya Allah banget ya. Ekspresi wajah dari Bunda Lesti ini terlihat sangat happy banget ya. Kita juga yang melihatnya ikutan senang, melihat ketika sang kejora, mulai kembali, dan mulai bersahaja, berseri dan bahagia. Masya Allah, sehat selalu untuk Bunda El, semoga selalu menginspirasi banyak orang. Di postingan ini pun Ari Tulang meneruskan sebuah kalimat, kegiatan latihan di tenis indoor Senayan bersama para bintang tamu konser veteran It's My First dan tumpengan berjalan lancar semalam semua berlatih bersama veteran untuk memberikan penampilan terbaiknya kita jumpa dan bernyanyi bersama nanti malam ya jam 19.00 waktu Indonesia Barat tuh. untuk mulai konser itu jam 7 malam ini persahabat tapi untuk hari ini persahabat ya sudah ramai lokasi Tempat acara konser luar biasa. Kita lihat juga persahabat di postingan Ari Tulang ini. Ada kalimat komentar dari Bunda Lesti yang memberikan love. Wow, Bunda Lesti baru saja nih memberikan love hitam untuk postingan Ari Tulang. Ini keren banget. Masya Allah, sukses untuk Bunda Lesti. Semoga berjalan dengan lancar untuk hari ini. Selanjutnya disimak juga diunggah hal pop dance kemarin yang memposting kebersamaan dengan anak yatim juga ya di rumah keluarga besar Rizky Bilar mengadakan acara syukuran mudah-mudahan berkah selalu barokah selalu untuk keluarga dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan banyak respon yang diberikan di unggahan ini. Di antaranya persahabat dari akun Instagram Natimulki Mulki mengatakan, Masya Allah, kayak ini syukuran mau umroh deh, katanya tuh ya. Ada yang bertanggapan, katanya syukuran mau umroh. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Tikas kelas 33 Tika Tiga mengatakan, Kayaknya, tadi lihat IGS-nya Kak Nurul lagi diswap, katanya itu persahabatnya. Doakan saja mudah-mudahan, keluarga besar selalu diberikan kesehatan, dan semoga selalu bahagia Amin Kemudian juga persahabat kita simak dia. Ada postingan dari Akun fanbase Leslar Boy Update Lesti Fatih Bilar Disini mengunggah foto Lesti dan rizky Bilar Dan tentunya di postingan ini pun banyak sekali pertanyaan Dari Joharney77 Mengatakan ini foto kapan min Katanya itu ya Ada yang bertanya foto kapan Ada tanggapan Dari akun Leslar Boy Update menjawab Lihat menurut kalian Ini foto lama, foto baru Ini foto baru katanya itu ya Ada juga tanggapan dari Tina anuskoronam dua. Iya pada Parno dah kepo katanya itu ya Tugas kita sekarang dukung dan doain yang baik aja Gak usah ikut yang bikin rusuh katanya itu ya Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Nur Cahayani Hidayah mengatakan Iya seperti awal-awal mereka PDKT ya Nunggu foto atau video cidukan seperti ini Masya Allah Mudah-mudahan ya tentunya Leslar selalu diberikan kesehatan dan semoga rumah tangganya pun bahagia dan rukun kembali. Amin. Dan selanjutnya ada informasi dari L2W. Persahabat ya, untuk cara voting GTMA untuk semuanya yang belum menemukan banner voting, bisa ikuti cara L2W. Pesanannya kita lihat. Klik logo GTMA di samping pada lingkaran putih dan merah. Perhatikan di video ini pesanannya detail. Untuk selanjutnya, perolehan sementara Lesti kejuara di posisi pertama Ini alhamdulillah banget persahabatnya Ini informasi tadi pagi 5 jam yang lalu Lesti kejuara yang berada di posisi pertama Silahkan voting guys Pakai koin gratis kalian Katanya itu ya Kita simak juga kalimat caption info yang dituliskan Selamat pagi buat yang belum menemukan banner voting Bisa ikuti cara mimin ya guys Dan posisi Lesti hari ini sudah menempati posisi pertama putaran pertama akan ditutup pada tanggal 23 Oktober 2022 dan di tanggal 24 Oktober 2022 akan mulai sesi kedua nggak usah tengok kanan kiri tugas kalian adalah streaming voting streaming voting pasti lebih ayam tetap support lagi kejar dengan cara kita Masya Allah luar biasa kita dukung Lesti Kejor dengan cara kita, mudah-mudahan karya-karya Lesti selalu diminati oleh banyak orang Amin. Kita masih menunggu kabar dan kejutan spesial terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.